Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maman Adey Channel terus hadir kembali. Maman Adey Channel akan share ke teman-teman semua kali ini, teman-teman. Admin akan share ke teman-teman semua cara mudah dan simpel menanam timun dan pare ya, teman-teman. Ini yang admin sebut pada video sebelumnya. Lahan ini akan ditanami tiga varietas ya, teman-teman. Cabai, pare dan timun. Oke teman-teman, untuk penanamannya admin tidak gunakan benih yang direndam ya teman-teman. Jadi benihnya tidak direndam dulu, langsung tanam saja ya teman-teman. Menanam itu simpel ya teman-teman. Jangan yang ribet-ribet karena memang media tanam kita sudah media tanamnya spesial. Di sini sudah disiapkan lubangnya ya untuk bibit untuk benih timun ya teman-teman oke kita langsung petewek ke benihnya ya teman-teman oke teman-teman ini benih yang akan admin tanam di sana ya teman-teman timun produk bintang asia teman-teman komandan F1 dan ini pare masih bintang Asia Hokian F1 ya teman teman oke untuk alatnya cukup sederhana ya kita pakai ini aja karena ini nanti digunakan uh, untuk pengadukan benih beserta pestisida jadi kita gunakan properti yang seperti ini saja nanti kalau sudah selesai buang ya teman teman teman-teman untuk komandan ini udah tapi ya teman-teman udah tahan virus Seperti ini benihnya ya teman-teman Kalau teman-teman mau nanam Cirinya seperti ini untuk benih yang asli ya teman-teman untuk menanam apa saja teman-teman kita harus gunakan pestisida dulu ya untuk menghindari semut ya teman-teman oke teman-teman untuk proses penanamannya kita gunakan tiga alat ini ya ini tempurung kelapa dan benih yang kedua ini petugalnya untuk melubangi benih timunnya dan ini tanah untuk menutup benih yang sudah kita masukkan ya teman-teman Oke kita langsung ke tutorialnya teman-teman ya, ini lubangnya ini untuk tanamannya ini untuk pengocorannya teman teman oh dibalik ya teman teman ini untuk lubang tanamnya ini untuk pengocorannya pemupukannya nanti ya teman teman caranya cukup mudah kita tusuk ininya lubang tanamnya ini lalu kita masukkan benihnya ya teman-teman satu lubang dua biji ya teman-teman seperti ini kita masukkan lalu kita tutup dengan ini tanah di permukaannya ya teman-teman iya -teman. ini satu ya sudah kita temukan ya keunggulan dari mulsa yang admin bikin jadi kita untuk menanam itu cukup mudah ya teman teman dari sini saja kita menanamnya jadi seperti polybag ya teman teman padahal di media tanam ya bisa dan juga di sini kan menjadi pelindung dari sinar matahari langsung ya teman-teman. Jadi si tanaman kita nanti adem ya pada saat tumbuhnya, waktu berkecambahnya itu. Oke okay, teman-teman selanjutnya kita akan melakukan penanaman pare ya teman-teman atau paria Masih dari bintang Asia ya teman-teman okean okay kita kasih air sedikit ya teman-teman ya teman-teman kalau untuk varenya kita tanam per lubangnya satu ya teman-teman